Hai, Halo. semuanya berjumpa kembali di channel Halo. official Halo. Oke okay, jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan lagi preset alismosen ya guys ya Oke okay, tapi sebelum lanjut seperti biasa buat teman-teman semuanya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan nyalin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lagi dari channel ini Oke okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke, okay guys, selanjutnya ke preset yang kedua, ya. <SILENCIO> Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-3 Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-4 ya Oke okay guys, selanjut ke preset yang kelima ya. Oke okay guys, selanjut ke preset yang keenam ya. Oke, lanjut ke preset yang ke-7, guys. <SILENCIO> Oke, lanjut ke preset yang ke-8 ya. Oke, lanjut ke preset yang ke-9, guys. Oke, lanjut ke preset yang ke-10, ya. Oke okay, lanjut ke perisian yang ke-11 guys Oke okay, lanjut ke preset yang kedua belas Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga belas ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-14 <SISES> Oke lanjut ke preset yang ke-15 Oke lanjut ke preset yang ke-16 ah, ya, ya. Ada harang ada intalu Baju hirang ada ah, ah, Oke lanjut ke presiden ke yang ke-17 Storyku yang hidupmu, <tuk> Tapi hatiku always for you Baah ya <tuk> <tuk> <tuk> Oke lanjut ke presiden yang ke-18 Oke lanjut ke preset yang ke-19 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke priset yang ke dua puluh. Oke lanjut ke priset yang ke dua puluh satu ya. Oke okay, lanjut ke priset yang ke dua puluh dua. Oke okay, lanjut ke presiden ke-23 guys. Oke okay, lanjut ke presiden ke-24. Okay, lanjut ke pres ke-26